Halo, assalamualaikum telur. Gimana kabarnya? Ah. Saya ini telur, aku pusing, aku mau melamar cewek, tapi aku punya uang 2000 Kira-kira cukup nggak buat beli cincin? tapi agak cukup hmm. mungkin ya Coba aja sih, ya. coba. sama tahu bisa berubah. Berubah jadi baca hitam. Apa hmm. ya? Hmm. Satu. Jadi, lima puluh gas ya? Mana cukup, ini langsung aja, guys ya. Kotak, guys apa ini coba dibuka guys ya cincin guys Wow will you marry me hmm? jangan lupa like comment dan subscribe di channel saya CRS magic Oke okay?